Lay-lay, ayah Hai, ruwai, tang meruwe, Bah. apa so nilai mangat luci? Tang boy bisa mangat toyai, tang boy menungkut toyai, tang boy bau ruah, tang lomor ruang, Bah dang lay, menurut lay, ada masalah nilai, orang boy bisa ini, supak supak lay mangkat lay, bulur orang masalah nilai, cerita tua gua sudah selesai bersama, ah masalah nilai, apa boleh doai, dengeron narong napa perlu cerita ba, itu noko, narong nabi harus siap jual mesol. Jadi tiba, masih duduk dalam lima perengi bah, masih duduk dalam na mendeki Jadi narong napa perlu doang amat cari itu, asal kutahu mu, bah, orang ba, nilai, aku terus doraku. Jadi menang cerita HP lagi, tang olah awal menang Jadi tang itu rahasiamu bujag harga diri murang ora usah nilai jitu hakku mah mencari-cari tokoh kabeh ngahumar cari itu tu ape tapi bisa itu hukum si amutung na dia tarung utung na dia lain jadi saling saling menerima tok kita biar kita saling, saling mengisi biar ada kawan kita cerita curhat ikut sama-sama menerima mattong kita menang do ket gabe cerita tusan cerita tusan asik ketan nasional asik ketan tusan dang orang so nilai makanya cerita malai palat tahu mm. kita anu narung solusina bawa pak buatulai kanih hm. mm. mm. neng sangkalohan lek mau saling mengisi teh bu tombol sone mati bahu lek mati bahu halo guys horas channel sport tak perlu gak ada